Halo semuanya, ketemu ketemuannya ambil aku, aku Tafalintinande, guruku gamer, belajar nge-game belajar Untuk kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe serta loncengnya juga Biar kalian tahu kalau kita update, update, kalau kita update video-video seru yang lainnya Halo Rek, gimana kabar kalian hari ini? Bu Ita harap kalian bisa dalam keadaan yang sehat, ceria, serta menjalani hidup kalian dengan penuh warna So, hari ini kita akan mulai petualangan kita di Mobile Legend, Bang Bang Tentu saja Bu Ita sendirian hari ini karena kita kedatangan Kak Lia Siapa di sini fansnya Kak Lia? Hayo Mana suaranya? Komentar di bawah ya Rek, komeno di bawah So Waduh, waduh, waduh, waduh, uling, uling, uling. So, apakah kalian penasaran dengan pertolongan kita hari ini? Sama, saya juga. So, let's begin. Halo, hello, hello, layer. Halo. halo? Halo Laiya. Halo. Wesah, ready? Ready? Siap. Hey. Amun enggak ya rencanae? Eh, sik nyopo sih wak lali. Mau <laughs> romo <Moro> main nai. <laughs> sendir Oke, okay, oke. Okay. Facecam sudah menyalakan Anda? 1, 2, sudah. Ayo, mari kita mulai. Baiklah. Halo Lia. Halo Ota. <laughs> Apa-apa oh. Apa kita gak masuk-masuk ini ya? Lo setala, nyopo, se, cuy nyopo, se... woi, sahme lu buah sembuh. Tuh, masuk di gang kan nyopo uangnya Sopo'n, seikilo, anak-anakku tercinta, kilo. Halo teman-teman semua. Bez, ready? Ngono dok. Iya <laughs> <Yeah>. menyesal aku punya beberapa masalah. <laughs> Tidak tahu ya, mohon maaf. Iya baiklah, baiklah. Oke, okay, press circle to start. Awak oh, mau gaya apa lah? Tiniaki lah. Ya yeah, saya. Tua oh, biasa. Wih, setelah update tambah wahapik yo. Visualnya bagus. Wuuu uh, pilih hero anda itu baiklah saya pingin eh uh, wingi Hilda, bos mari aku pingin nyoba nih apa ya tik real apa maksimen pisan ya expillingan nantikan seranganku hmm nantikan seranganku tapi oh, yo yes, bruno bruno bruno cuy bruno br aku bruno ya Oke okay, oke, okay. speednya oke okay. oke okay deh, nyoba ya jenenge nyoba kan tidak ada yang tahu dan Lail eh dan Lia tetap menggunakan Laila seperti biasa nih. Yeah. Laila, like. like. okay. Laila, oke lah emblem es ono apa ya de de profession. Dek, hop seko persiapan. Belum melihatnya. Belum melihatnya. Nanti lihatlah ya. Siapa tahu eh, ada ini? emblem yang bisa kau aktifkan. Kenapa ada yang lucu? Burung hantu, guys. Kak rungu, apa? Ada burung hantu di sini, yang atas nama digi. Oh iya. Digi digi. Comel kali. Comel. Dek, aku iso ngantem apa? Ngantem waktu lah salah. Jam kuku-kuku oke, aku Oh ya, wes, kita searah kali ini. Tungaren kompak, iya, kita harus bisa, ya, guys. Oh pengikutnya banyak yang ke kiri, hey, bagus sekali, bagus sekali. Kok orang -orang hey, bantu, di sini semua orang-orang ini? Nanti ya. Eh komentarnya bahasa Indonesia wah. Wow it's amazing. Ayo kon, ayo kon, ayo kon, melaju kon, di, di <laughs> Oke, nah, Mbak Diki, ya, Mbak Siko, Mbak Geneng juga. Hati-hati, Mondor, Mondor, cuy! Mondor, Mondor, entek, entek, turut Yo eh, pancingan roto, ngarep, ngarpe. Cek, dia tidak berlindung di balik turret. Red. Ini kemarin ini. Cek, anu, anu, kelomang, kelomang, cuy! kene, kene. tabrak terus. Ui, wih, aku bisa tackle Sliding tackle Itu, kenapa? nyerang apa? Loh, itu It? nyerang, nyerang Aku aku levelmu loh, Coba, sampai level GG, cuy you Hmm, mm, leh uga <laughs> uh, uh, uh. <laughs> uh, oh, oh, oh eh hey, kalian kembar guys eh hey, kalian kembar guys oke okay, double kill ayolah, turret, turret satu lah kita rebut turretnya hati-hati lead game yo. nah kita tadi nyerang ke lomang itu bu bikin level kita naik jadi lek like kita mukul lawan iku dan mati mereka. begitu. Begitu. Awas mundur-mundur, mundurlah, mundurlah. Ono oh, sapa iku? Oh. Berlindung di balik minion. Jadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia level 2. SORRY! Balik ke turutku mm. wow, hati-hati! Oke, okay, hey, ultiku aktif aku, aku Mulai sih! Recall, recall, recall, recall Recall Siap, Udalmane? Oke okay. Oke okay. Tonton di mereka Oh, gak Mulai oh, udah mulai, ini dibawa kita naikin levelnya. <laughs> Kurang tartel, turtle ta? waduh ya, turtle le. iki njogo turat cia. Si nah, sip, jos, Sangat Oke, okay. nah, iki ono tank, gak apa-apa, maju saja. Kita ditemani tank, turat-turat, turat lah, turat mana ya? E? Turet turet. Awas, jadi Hmm. Tak cecel kon. Jangan takut, kita level 5 lah. <laughs> <Minecraft> Mari ngene lah. Oh, mau ya. Iya. Oke, Maju mantul, Lanjut, lanjut mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, Bentar ya, kok kok mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, hati mantul, mantul, Karina, mati aku cuy mas tak tutup timar ingin ya Oh, maaf. hati-hati aku kuatiku Karina ne. Karina taiku aku sing sih gak pedangnya kalau iyo oh. like kamu ijen ah uh -uh, lek like kamu ijen ojo kuat deh Evisen oke <laughs> okay, ada Bruno lo tank kita Lo tank kita Tidak Hati-hati hmm, Ikut tank, hati-hati Trik, trik grill DJ celei Mayak, nah, sulit Gak apa-apa, DJ celei Kamu gak nyedah, namanya turut aja ya Iya, jadah turut aja Turut, nah, nah iku angel maksud deh. iya iku, iku angel. Hey, yang anggil tadi bahasa indonesia sih tadi aneh. Iyo. jadi aneh iya jadi Oke, lah, sampai tank. boleh lah iya, kita harus bisa iya, biasanya bahasa inggris apa bisa diganti dapere? Ya, Bapak pasti tadi pas ini Indonesia, in. lah tadi pas tadi. Hut hut bata ku. <tuk> <tuk> Mana nih? Di atas toh, sama tank tersayang kita. Mana nih? Tunggu minion dulu. Aku lah Tunggu. Tunggu hati-hati serangan. Hmm. Mm. Hmm, konnnnn Aduh, tankku Lah, apa lagi? Nang tengah, ya? Recall? Nang tengah? Ah, gini, gini, gini, gini, gini Aku dikejar Loh, aku di... Ih, salah Salah perhitungan kita lah Salah perhitungan kita Aduh, mantap Dikrol, ya Iya so aku sendirian guys di mana teman-temanku? Oke. Okay. Aduh, aduh, aduh. Hey. Berstandin luar, oke, okay. si mayu aku. Aduh, luka ini, di mana mana kudapani? Oke, okay, oke. Okay. Kita level 8. mereka level biru. Waduh, wah, oh! kaget aku. Di <laughs> An ally has Yang munggak munggak terus eh munggah munggah terus. Yuk yuk yuk Yo yo iku hati-hati. Kak -hati. pola pala Cok Mereka level 7 is hmm, oh, mm, mm, mm. Wah, salah perhitungan aku sakjane kudune nang arep. <laughs> 16 detik 16 detik Iya iya, 16 detik 16 detik aku. Aku demi ngelawan monster nggak sih, pen itu. NG -NG. Tertelah, ngelort ah, ngelort ah. Ayo wes ngelort, ayo wes ngelort, nambah aku. Hey, Lord, kumpen. ayo Lord. Nambah siapa gue fix sana? Gue kok anak bola bola bender. <tuk> <tuk> Loh, mana kaya eya musuh dek ini? Ayo ngelot-ngelot, cuy! Apakah akan sesakit itu? Oh, salah ya. Itu itu ikulot, Oh iya, ikulot deh, cuy! Teruslah, tuh, Mbak. Terus, wah, oke. Gocok sampe balik Balik, healthnya deh lo kan aduh angela le wong lorola Si, farming di si farming di si Aduh Farming di si e Loh, faxan ames Aduh Lah, nisor lah, jepo lah Jepo lah, nisor lah lah cepola. <tuh> Aduh teman-teman ini kemana semuanya? Aku sampai ending loh. Tengahlah. Iya hey, hey, aku gini pas. Awas, come back! Good, good job, good job! Lanjut, maju! Kita bawa Minion! cup awas uh. Turret lah turret lah Ayo oh, sampai let game oh, Ayo mundur sik mundur sik aku mundur sik <tuk> Pirang menit, dikau 20, 15 Berikan aku bolanya Oh, ya? <tuk> oh, uh -oh. <tuk> lari Lari, lari <tuk> lari sih enggak bisa emangnya aku dek tengah nak tigril iya Hai akulah yang paling hebat Rasakan hai <tuk> <Si>, cek tak boleh hahaha <tuk> <tuk> <tuk> <Tak> boleh, boleh <si. tuk> sempurna mundur, <tuk> mundurah <tuk> mundurah mundurah boleh <tuk> <mondura, tuk> moleh moleh moleh moleh lah, mole. Mole. Mole lah. <tuk> Lebarkan, <laughs> <tuk> Sek. <Shay. laughs> iya, mau lesek, Rek. Mau lesek. Aduh. Dede Owl Ayo, Dede, -dede mana? Nah, kita. Ini oh, mereka datang, mereka. Wes. Tadi ki aku, Sek. Ayo usir mereka. teruslah, tembak teruslah. terus hati-hati orang mana? Oke, kak maju tigrilnya down lo lo lo lo, hey. lo kok mel bu ngono de he hei, eh hey. hey. yes mulia mulia mulia aku tak ambek siklop nang oke okay, itu ndak fungsi utama sudah full kalak. melindungi yang paling hebat. Eh oke. Di, De Ndur de Karifeksana to. Shut down. Killing hey, Eh, tidak bisa. Menang, menanglah, menanglah, menanglah. Menanglah. <laughs> menang, lah, menang, lah, menang, lah, menang, sangat epic sekali. Oh, dear! Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oke, okay. pressure go to start. Woy, MVP Sangat oke okay. Lah, sendekono Oh my god Rasanya Lah, sendekono deh bisa lah ya apa ya apa kesan game pertama nih pemanasan se nih oke okay. T, lanjutnya tiga dua satu nggak ya, masalah kita ini anda beza eh kesan pertama sih kesan pertama sih kesan pertama kurang apa nih kita evaluasi nih apa lah kurang apa menurutmu kurang main, main strategi komando ya komando itu penting ya wes kita mulai lagi dengan meng, uh, menonjolkan strategi dan komando oke okay, press circle to start press circle to start oke okay, nunggu nunggu nunggu nunggu Ya boleh, apakah kalian sudah cukup tegang dengan gameplay kita kali ini? Komen di bawah Aku ambil dia ini, apakah kita akan menang? Atau akan kita kalah di ronde selanjutnya ini? We don't know Aku ingin nyoba-nyoba banyak hero sih Cek, penasaran uh, skill mereka atau kombone atau ulti mereka, hmm. ya apa sih wujudnya? Tetap simak terus ya Nanti kita gak konek-konek Aduh dari apa? Maaf Lelah layo ya, iki lho Eh uh, aneh lho, suwe suwewa kene awas masuk, golek pertandingan, tapi dorong onok pertandingan Aku kok deg-degan yolah <guluh> Gue deg-degan cuy <tuh> Lu lola, apa enggak deg-degan? Ya, Masuk handos yang main, Rek Iya, perasaan yang main, Rek Buka Gak masuk-masuk, ya Makan Eko ambek buka-buka box ya aku, ya Kita gak punya teman kayaknya Ako lebom-lebih Kita kesepian Gak handos yang gelemahin ambek kita Trauma paling Woi oh, gila-gila! <laughs> ayo lah, jangan <tuk> disia siakan Kau <tuk> berdiri, korea curah mati. Anong gue? Jepun, jepun, jepun, Ade. jepun. Ante, Wakanda, kenya, kenya, ono, oh. kenya. Kolea, kolea, Mas. ono, kolea. Mbok gendero itu, ikut ayo. Wah, apa nih? Pengen coba hero apa nih? Wuh, nasi gembel mati ledah dong. Mas. Enggak mau coba hero lain lu. Belum bisa hero lain, jangan di sinilah. Terus jangan di sinilah. Ya udah. Apa nih? Bingung gue. Vexa... a uh, carry. Apa ya? Apa eh, aku tak nyoba Lapa. Mia ya? N -n -n. kan gak tahu deh uh, iya. aku nyekel Mia kan. Tak cekelno no, Heeh. <laughs> Ini kita mencoba lagi. Iya. Eh, mlemu opo lah tibake? Wis ketok gak? Ke? Burung Burung iki ambil emblemku belumku fisikal ambek mage. Akankah, weh. Miyah senanganku senenganku. Entah. Menang, uh, akankah jenis. kita akan menang kali ini dengan Mia di tanganku dan Laila di tanganmu? Eeeaa... Oh, harusnya no, ke Esmeralda bareng Jujurlah, kayak, Jujur aja hero anjar ya, dan aku sih gak apal Maksudnya rupanya juga kuat ya guys Ini ada golden flash guys Golden... Semoga tidak hanya skin ya tapi jarunnya kopong, semoga. Ehh. Biasanya kadang dulinan sekintok, tapi jerone gak ditoto. Oke, okay. aku ke bawah. Anda kemana, bunda? Ke bawah juga kah? Emang ikut backpack aja nih? Baiklah. Nih, udah aja. Cepat. Tanpa suara dan tepat. Wuhu. Ngantuk ya. Oh, jangan ngantuk sih. Perjalanan kita masih panjang. Hmm, ada di. Saber. Takut-takut. Nah, lah, kelomang sih lah. Nanti gue liat ke lo, Iya, lo, lo, apa kelomang? Iya, ini lo, Ayo. Itu lo, Berhati hati Oke, okay, kita fokus turret satu ya, sih habis ini. hutan mm. tapi sabere iki yo. Dan cahaya bulan meredup, tapi harapan itu melebihi. Tetio. Wes enggak usah komen-komenan. Itu itu tidak boleh terlalu batas. hmm, penuh kehormatan dan jujur. Nah, guys. Hadiati. Hadiati mundur kalau minone. Oke, nunggu minion, nunggu nunggu Kelomang mana? nunggu nunggu di nunggu di nunggu Di nunggu di nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu kelomang nunggu nunggu Kelomang nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu nunggu Waduh, level apa-apa, ternyata kelomangan terus hari ini Hati-hati lah Ini, cari kelomang sih eh, kuih Dari level apa-apa tiba-tiba Iya, ada farming terus Oke okay. Ayo lah, jatah mula, iya So aku Joko Minyone. Inilah busurku. Fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. Serang! Serang! Serang! serang, serang. wuh Aduh. Hati-hatilah. Teruslah, teruslah, teruslah, obrlah. Obrlah Kari Titik, Mang. Dek semak-semak, hati-hati. Tidak akan menyerah. Tak peduli berapa banyak jalan Iya. Hmm. Hmm. Apa ini, minion ta? Kena <tuk> <tuk> Aku melihatmu terkapar. <tuk> <tuk> <tuk> Bisa nih terkapar di kamar. Saya oh, bere terlalu kuat. Iya, diluk, diluk, diluk, diluk. Kamu situ, oh, aku ada di situ, ayo dek tuh. Rata dek tuh, rata dek tuh. mendekat dek tuh, mendekat ke kamu wes saya <laughs> dia iku mang Oh sendok lode lo kelomang terus kelomang lah Kak gelem kalah lah iya iya serang huh. weh semangat iki si cina si jenis iki iki iki This, iki iki lho iki lho hutan ini dibaca. W D F nge farming terus ya katet kak kak gampang mati tekon di coba hati-hati di joko jatuh kita wes bisa berbagi bertiga, nih? Eh, uh, Kau tahu itu tidak bisa berbagi, bisanya berbagi berdua. Hati-hati, dari arah belakang saber apakah tank kita berguna ya Allah level pitu farming model apa le level 7 mekan eh an Eh, an tuh sebagai an dan jujur turret CJ jaga late game Kenapa oh, di samping turret aja, Miss? Mm. Level P2. Anak ini bisa dikalahkan dengan akal. Anak ini akan kita kalahkan dengan akal. Ada sih. Kenapa ada korona sih? Berhati-hati. Kelompok mana lah? level 8 eh, enggak kuat kita itu eh, kita ambil ikilah penting ikilah mumpung gak dijogo ikilah inilah panah kita ambil dua le like, isok dua turat dua turat kuy maksudnya memberikan waktu cek mereka jebol bisa Isa, Isa, enggak ayo Isa, awas. Lah, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, wah Isa, Isa, Isa, Isa, Isa, ku adalah jawaban. Tangga. Anak Leslie, uh. Uh, Leslie. nya tidak sakit. Baiklah, farmingo. Ah, uh. betul. Nang tengah? Oh, iki kok gak kena di tinggal. <laughs> Temen aku kubikin ke tengah, tapi kok gak kena di tinggal lagi. Oke okay, hati-hati. Di kau mang ono seseorang. Kau bisa pergi kemana? Kau takales lila. Kau tak. Uh, uh tuh, uh tuh tuh. tuh, tuh. Yes turate, turate. Uh -huh. Betul. Terus, terus. Cepat. Uh -huh. Terus, Leslie, nih, oh, apa-apa boleh, -apa. boleh, waduh, sabere Regi, amin, amin, amin, amin, hati Iku amin, amin, Oh amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, Aduh, suang armini Suangar. tolong ya sih uh, eh liane sek si kene oh mereka wis jebol banyak sih turete Hai si, aku tak nang tengah Eh Esmeralda aku kok ijen kenapa Esmeralda Hai ah? aku nggak ngeremen sih tapi tengambe mage lo. Oh, iso Suwanger. So, Suwanger. So, Sini. Jangan pernah oh, Atau bersiaplah untuk kehancuran. menang, Red. Semoga. Oh. Kenapa so, mereka so, so Oh, tidak. Let game pokoknya Jalanku sebagai pemburu Rendah hati, penuh hormatan. E e stick together Stick together, Lia. Eh, hey, suang harus tutup muar, Pak Wong-wong ini Ayo, hey, kurang didik Kawan-kawan Kawan-kawan Oke, kawan Kalah poin, cuy! Hmm? hmmm, hmmm, mm, X, X, Inspire! An oke, okay, cos! Leslie, ne, Leslie, ne, Leslie, oke, okay, jos Turut terakhir! Lah, aku kok kayak ketok mie mana dek kayaknya? Waduh, waduh, waduh, waduh, Lah, ayo lah! Apa? Turut terakhir! Turut terakhir. terakhir, Bang! Ini monster mm -mm, terakhir. <laughs> Menang cuy. Again. Ada victory. Wah, aku kayu. <laughs> oh my god, aku kayu sekali! Tidak, aku kayu sekali! Ya, ya, ya, ya, ya, ya. hai wo Hai lo kokba iso Oh Sangat ngantuk Baiklah Eh wajahmu Ketok ini sih on record ini Ya apa ya apa ya, ya Baiklah Kirim ya Filenya ya Filenya dikirim ya nanti Aduh Baiklah Wes uh, Kesimpulannya hari ini Ya apa Kurang opo Dek mendi Eh, opo? Moro-moro tanggapan, opo? <hari> iya, siap, siap, siap, Menang kalah wis biasa yo. Hari ini kita lagi untung, cuy. Musone kecolongan. <hari> Iyo, sing sing kedua, Mang. Ronde kedua, Mang. Iku isine wong pro-pro loh. Kate ayala eh, eh, yelan, Kate apa kontok-kontok kene ke ne eh eh iya eh beni <tik> iyo iyo me... lah, lah. Mane? Mane kelomang lah, mana? mana kelomang kelomang troll. <tik> Eh, kamu sadar memang diseneni loh. Maxman jangan dibawa aja, oi. Kita tidak kuat menyerang saber itu dan bahkan Esmeralda itu jadi kuat ngono ya suanger. Tak kira make gak akan eee. Iyo <imu> farming, iyo farming. Mereka gelak farming. Nah gini kurang farming kok Ella. Kelomang kurang berburu geng. Kurang berburu kelomang. Nalo <tik> nalo nasel kelakon. Ya wes Instagrammu apa? Ngomong otw, arek -are. Ah, uh, apa gue channel gaming? Terserah sih. Tidak ingin dipublish. Tak buruk nong kok ra ini. Ya, saya. Oke. Okay. See you. De next mabar ya. Thank you wes no waktu. Bye. bye Salam noob, salam noob. <laughs> nah, itu tadi adalah petualangan kita bersama kalian ya di Mobile Legend bang bang. Gimana nih? Kita menang dua ronde sekaligus. Woo! Dan untuk kalian yang mungkin punya saran-saran Bu, uh, build gear nya pakai yang ini Bu, skill kombonya pakai yang ini Bu Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar biar kita tahu dan biar Kak Ita sama Kak Lia belajar untuk mainin ini Karena we are noob, seperti yang kita disclaimer di depan, kita bukan jago main ini Tapi karena kita ingin bersenang-senang sama-sama kalian, kita mainin ini buat kalian So, kalau kalian suka sama video ini, silahkan tombol like-nya ditekan, dan kalau kalian gak suka ya udah gak apa-apa, dislike-nya ditekan. It's up to you. Kalau kalian pingin kunjung-kunjung Instagram, ada nih di sini ya, di sini ya, tak tulis di sini, di atas ini pokoknya gak tau deh mana. Sama kalau kalian pingin request game-game yang seru-seru, kalian bisa email di bawah ini atau di description box langsung. So, terima kasih udah nonton sampai akhir Terima kasih udah bertahan sampai akhir Thank you banget, thank you banget, thank you banget Till the next video, see you And ciao dadah dadah da, da da da da And cut